Halo selamat datang di teman curhat kamu bareng aku Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Di sini aku mau ngambil definisi karir sama job atau pekerjaan ngambilnya dari bahasa Inggris ya, karena kalau dari KBBI buat aku nggak begitu menggambarkan dan sulit juga. Tapi kalau misalnya dari bahasa Inggris aku bisa lebih ngegali lagi gitu. Nah, kita ganti warnanya jadi warna apa ya yang enak? Hmm, warna biru deh. Warna warna hijau warna hijau. Nah, di sini adalah kalau misalnya ngobrolin soal karir the particular occupation for which you are trained. Artinya pekerjaan tertentu di mana kamu dilatih untuk uh, dilatih untuk mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan itu, oke. Okay. Pekerjaan tertentu di mana kamu dilatih untuk mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan itu Nah, kalau misalnya pekerjaan itu sendiri adalah A specific piece of work required to be done as a duty or a specific fee Di sini ada pekerjaan Spesifik tertentu yang harus dilakukan sebagai tugas atau untuk bayaran tertentu. gitu. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita lihat ya, perbedaan karir dan pekerjaan adalah kalau misalnya pekerjaan itu lebih spesifik. A specific piece of work required yang diharuskan, yang dibutuhkan untuk bisa selesai. Entah itu as a duty, sebagai Keharusan atau tugas dari kantor Or for a specific fee Atau kamu ngerjain itu untuk dibayar dengan jumlah tertentu Tapi kalau karir Nggak ada nih pekerjaan spesifiknya Tapi yang jelas kamu punya pekerjaan tertentu Yang kamu tuh dilatih Untuk bisa mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan itu Jadi pada akhirnya Karir mungkin ini lebih luas dari pekerjaan yang mungkin lebih spesifik, gitu. Jadi, kalau misalnya kamu berkarir di dunia digital marketing, maka pekerjaan kamu, misalnya, di sini adalah digital marketing. Maka spesifiknya bisa jadi FB ads atau bikin funnel atau YouTube ads, di mana setiga ini, setiga sub bahasan ini adalah pekerjaan-pekerjaan dari seorang digital marketing, kayak gitu. Jadi, karir lebih luas daripada pekerjaan. Nah, setelah memahami arti karir dan perbedaannya dengan pekerjaan, ini bikin cara pandang kita berubah tentang makna karir itu sendiri, guys. Jadi, pada dasarnya, karir itu lebih luas. Dan pekerjaan itu lebih Spesifik yang kalau tadi kita ambil contoh di sini, ada digital marketing. Yang pekerjaan digital marketing ini jelas banyak gitu, bisa FB Ads, IG Ads, FB atau IG Ads. Sini ada funnel, ada content creation. Dan banyak lagi, oke? Okay? Jadi kita pahami dulu arti karir sebelum nanti kita mulai terjun untuk berkarir. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.